jenazah Muhallam itu berada di luar makam dan keesokan harinya ketika itu juga kerabat-kerabatnya memakamkannya kembali dan memerintahkan orang untuk menjaga makamnya karena mengira orang-orang dari suku pria yang dibunuh Muhallam telah menggali ulang makamnya namun mereka mendapati kembali dan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya tanah sendirilah yang mengeluarkan jenazah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladziri arsala Rasulahu bil huda wa dini al-haq liuzhirahu al-dini kullihi wa kaf bil lahi shahida. Saudaraku Ikhwani Fidin wa Akhwati Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan kali ini Kita akan belajar tentang jasad yang ditolak atau tidak diterima oleh bumi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa Aguzu Billahi min al-shaytanir rajim. Bismillahi r Ya ayuhaladin amanu. Iza zarrabtu fi sabiilillahi fatabiyun. فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْدَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا Ayat di atas menunjukkan ada suatu peristiwa yang sungguh luar biasa di dalam asbab nuzul ayat tersebut menerangkan bahwa seorang yang hendak pergi berperang kemudian mereka mempunyai kemudian mereka bertemu dengan salah seorang sahabat kemudian karena mereka ada permasalahan, ada masalah pribadi yang di luar dari jangkauan Islam kemudian mereka saling pun Sesungguhnya ada banyak kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, yang sangat banyak kita ambil hikmah dan kita petik pelajarannya dari peristiwa tersebut. Salah satunya adalah kisah salah seorang dalam kelompok para sahabat Nabi yang bernama Muhallam bin Jasamah yang membunuh seseorang yang berasal dari sebuah suku yang lagi berseteru Dahulu, Sebelum menaklukkan Kota Mekah, sekelompok sahabat yang sedang di tengah sebuah ekspedisi militer tiba-tiba saja di perjalanan berpapasan dengan seorang bernama Amir Al-Asja'i yang berasal dari sebuah suku yang lagi berkonflik, Ikhwanifitin wa Hwadi. Pria itu, pada saat itu, sedang menggembalakan domba-dombanya. Ketika ia melihat sekelompok sahabat lewat dan berpapasan dengannya, maka dia langsung memberikan salam dalam keadaan damai. Namun, ada salah seorang kelompok sahabat yang ada di lokasi kejadian pada saat itu yang bernama Muhalam Biljathamah. Langsung mendekati pria tersebut dan dengan sikapnya untuk berniat membunuhnya tapi ada yang perlu kita ketahui bahwa sebelumnya itu ada perselisihan antara kedua pria tersebut Dan mereka saling membenci dan mencaci satu sama lain Dan juga perbedaan mereka itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam Padahal pada saat itu juga teman-teman muhalam memperingatinya dan melarangnya untuk tidak membunuh Amir Dan mereka berkata dia itu mengucapkan salam kepada kita dengan damai. Dia adalah seorang muslim. Ikhwanifiddin wa akhwati Lalu, Muhallam menjawab, dia hanya mengatakan karena takut dibunuh. Dengan cepat, Muhallam bin jasamah dia membidikan panah ke Amir dan langsung membunuhnya. Dan kemudian, Muhallam ini mengambil semua Domba-dombanya dan kemudian Muhallam ini mengambil Semua domba-dombanya Amir Setelah kejadian itu Pada akhirnya berita itu Sampai juga ke telinga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau mendengar Apa yang terjadi Kronologisnya seperti apa Dan pada saat itu juga Beliau amat marah Lalu dipanggillah kerabat Amir Untuk datang menemuinya dan Muhalam dipanggil untuk menghadap dan menemui Nabi Muhammad SAW untuk persidangan. Lalu, pada saat itu, kerabat Amir diberi dua pilihan: retribusi atau kompensasi uang, dan mereka memilih pilihan yang kedua, yaitu kompensasi uang. Setelah persidangan itu selesai, kemudian Muhalam datang ke Nabi Muhammad SAW. Dengan mengira dan menduga bahwa kesalahannya akan dimaafkan dan dilupakan. Muhallam meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan pengampunan untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata dengan suara yang lantang yang dapat didengar oleh semua orang. Kumla Allahulaga, yang artinya, pergilah semoga Allah tidak mengampunimu. Pada saat itu juga, Muhallam sangat terkejut dan kaget. Ia menyeka air mata dari wajahnya karena sedih bahwasanya perbuatannya tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa hari setelah itu, Muhallam meninggal dunia. Setelah itu, kerabat-kerabat Muhallam memakamkannya.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 Bahwasanya tanah sendirilah yang mengeluarkan jenazah muhalam. Peristiwa ini terjadi untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya setelah kali ketiga. Jenazah itu tetap tidak diterima tanah dan mendapati jasad muhalam berada di luar makam. Kerabatnya pun langsung memindahkan dan meletakkan jenazah muhalam di sebuah gua atau di antara dua gunung dan menutupi jenazah dengan bebatuan. Ketika setelah itu, ia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kejadian itu bahwa tanah telah mengeluarkan jenazah Muhallam. Lalu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tobari dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda tanah menerima mereka yang lebih buruk daripada kerabatmu tetapi Allah ingin menegur kalian di dalam hadis riwayat lain di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Shaibah Nabi Wasallam juga bersabda tanah menerima mereka yang lebih buruk daripada kerabat kalian tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kalian kesucian yang dimiliki masing-masing dari kalian. Kemudian juga atas peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an untuk memperingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 94 Ya ayyuhaladzina amanu Iza darabtum fi sabi Fatabayyanu Fatabayyanu Wala taqululu liman alqaa Ilaikumussalam Lasta mu'mina عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبلوا فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون khumiro wahai orang-orang yang beriman apabila kamu pergi berperang di jalan Allah maka telitilah carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu kamu bukan seorang yang beriman lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu. Maka telitilah sungguh. Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut diturunkan karena Muhalam bin Jasamah membunuh saudara yang seiman. Kemudian kisah tanah yang menolak jasad seseorang itu tidak terjadi hanya pada muhalam saja akan tetapi ada beberapa jenazah yang ditolak oleh tanah tersebut ada yang meriwayatkan orang yang murtad dari agama Allah dia juga jenazahnya tidak diterima oleh bumi dan juga ada seorang presiden Turki dia bernama Mustafa Kemal Ataturk. Dia juga jenazahnya ditolak oleh bumi. Ini yang bikin menarik bahwa Mustafa Kemal atartub dia menggunakan kekuasaannya untuk mengubah keadaan di dalam negerinya. Dia mengubah tatanan negara menjadi negara yang sekuler. Mari kita pelajari siapakah Mustafa Kemal atartub Sebenarnya Atartuk adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki, yang pernah menjabat sebagai presiden Turki Ia merupakan seorang perwira yang sukses selama bertugas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915 hingga Desember 1915 atau sekitar masa perang dunia pertama Atatürk juga berperan dalam gerakan nasional Turki sebagai seorang pemimpin yang kemudian gerakan itu disebut dalam perang kemerdekaan Turki Saat itu ia menjadi seorang presiden pertama dan memperkenalkan Serangkaian penyebar luasan dalam usahanya mencapai sebuah negara modern sekuler yang demokratis Nama Atatürk sendiri diberikan pada tanggal 24 November 1934 yang artinya adalah bapak bangsa Turki selama menjabat sebagai penguasa pertama pemerintahan Turki Mustafa Ataturk adalah seorang diktator pertama dalam dunia Islam ia mendapat sebutan memerintah dengan tangan besi karena pada masa pemerintahannya seluruh umat Islam mampu ia habiskan dengan tangannya saat itu umat muslim menghendaki agar Khalifah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul tersebut Atartuk juga menghapus segala bentuk hukuman syariah. Salah satunya, hukum potong tangan bagi seorang pencuri, hukum rajam bagi bezina, dan diganti dengan hukum penjara. Dan ini juga terjadi pada negara kita, bahwa hukuman tersebut tidak ada lagi, akan tetapi berubah menjadi hukum penjara. Kemudian tak hanya itu, Atartuk juga mengganti hukum ahli waris, dengan menyamaratakan hak antara ahli waris pria dan ahli waris perempuan. Mustafa Kemal Atartuk juga menghapus hukum berhijab bagi muslimah. Mengubah masjid menjadi museum. Dan meminta agar lantunan azan diganti dengan bahasa Turki. Masya Allah. Ikhwanifidin wa'ukhwati. Dan yang lebih parahnya lagi, Atartuk sampai melegalkan minuman-minuman keras atau Khomer di tempat umum, hingga merubah tempat majelis ilmu menjadi sarang pelacuran dan diskotik. Atartuk At juga dikenal dengan sifat sombongnya, yang tidak jauh berbeda dengan Fir'aun. Ia bahkan pernah berkata di dalam pidatonya di hadapan tentaranya, Ia berkata, kini siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan? Apa yang terjadi setelah itu? Ikhwanifitin? Setelah itu, yaitu Atartuk diazab oleh Allah dengan azab yang sangat mengerikan. Hingga ia mati, Atartuk menderita penyakit kulit. Namun kemudian ia menderita komplikasi penyakit tambahan lain yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Apakah penderitaannya sampai di situ? Tidak. Tidak hanya sampai di situ. Dalam kesehariannya selama sakit Atartuk merasa tubuhnya panas. Panas yang luar biasa, bahkan katal-katal di kulitnya semakin menjadi-jadi. Hingga ia kerap kali berteriak sampai terdengar ke seluruh penjuru istana dan membuat seluruh pekerja ketakutan. Karena rasa panas yang luar biasa tersebut, Atartuk sampai meminta untuk dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Namun sayang, suhu tubuhnya malah semakin naik. Hingga akhirnya, ia meninggal dunia. Ikhwanifiddin wa akhwati yang dirahmati Allah. Ketika proses pemakamannya, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah Atartub yang dijuluki sebagai pengkhianat dan penghancur khalifah Utsmani. Kemudian kejadian itu berlalu sampai ketika di hari yang ke-9 kematiannya Atas desakan dari adik perempuan Atartuk, akhirnya ulama dan masyarakat Turki mau mengkafani dan menyolatkan jasad Atartuk. Namun, naas sekali kejadiannya. Ketika jenazah hendak dikebumikan, mayatnya justru terlempar ke atas hingga merepotkan petugas yang menguburkannya. Akibatnya, para ulama sepakat untuk menimbun jasadnya dengan bebatuan di bukit yang ada di Anarka. Setelah 15 tahun berlalu, kematian Atartuk jenazahnya dicoba kembali untuk dikuburkan dengan layak. Namun sayang, laki-laki bumi menolak jenazahnya. Hingga pada akhirnya jasad mantan penguasa Turki ini dimasukkan ke museum etnografi di Anarka dengan kondisi ditimbun batuan marmer seberat 44 ton. Summa, setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian baik melalui perantara maupun secara tiba-tiba hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan kematian itu akan mendatangi setiap hamba kematian yang khusnul Khotimah adalah harapan dan cita-cita setiap insan di dunia ini Sebaliknya, kematian yang su'ul khotimah sangat ingin dihindari setiap manusia. Akhir kehidupan yang khusnul khotimah atau su'ul khotimah adalah dua kejadian yang dilandasi atas amal tabungan yang dimiliki setiap hamba ketika masih hidup. Hanya itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada baiknya tentu saja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada buruknya itu sudah pasti karena kefakiran dari saya. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Nashru wa fathun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.